Dari seorang Perdana Menteri, dia meminta-minta betul Presiden Jokowi, tolong kirim yang namanya minyak kurek stok kami betul-betul sudah habis dan kalau barang ini tidak datang Akan terjadi krisis sosial, ekonomi yang berujung juga pada krisis politik Dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, alhamdulillah di sore yang cukup indah ini, di sore yang cukup bersahabat dengan kita, kita bisa bertemu lagi dengan kakak kita, kak siswa kita dari Medan, Universitas Darussalam, uh, kak Pajar Setiawan. Apa kabar kak Fajar Setiawan? Alhamdulillah, Kak Amar Zul Fadli. Kak oh, ya, kemarin Ustadz Masya Allah. Sebelum itu boleh dong kita perkenalan diri dulu Sebelum kita lanjut ke sesi uh, diskusi Tentunya diskusi mengenai uh, Mengenai apa? Sri Lanka ya? Sri Lanka banyak <gif> Apakah Fajar kita bakal mendiskusikan tentang Sri Lanka? Iya Sri Lanka Hampir yang bangkrut Hampir bangkrut Ya ini Sri Lanka hmm. yang hampir bangkrut Karena dikarenakan tidak hanya nepotisme yang terjadi di dalam pemerintahan Sri Lanka, atau kita bisa bilang seperti apa namanya, family state, keluarga dalam istana. Uh, tapi juga dari uh, pemberlakuan infrastruktur yang terlalu jor-joran gitu, dan memiliki banyak hutang di saat setelah pandemi seperti ini. Jadi tidak hanya masalah ekonomi, tapi banyak juga masalah politik nah seperti itu. Singkatnya seperti itu Oh, Mungkin kalau misalkan kita bandingkan dengan keadaan uh, Pemerintahan Indonesia Mungkin ada di masa pemerintahan Soeharto mungkin ya Nepotisme atau pengangkatan dari pihak keluarga Atau pihak yang dekat aja itu Di pemerintahan Soeharto Oh iya ya betul uh, Banyak sih yang membandingkan dengan pemerintahan Soeharto Tetapi ingat bahwasanya. Sebelum Soeharto diturunkan itu beliau baru mengangkat Bututut atau anaknya sendiri itu ketika Maret 1998 gitu. Tapi sebelumnya beliau itu gak pernah mengangkat keluarganya. Tetapi kalau di Sri Lanka ini udah memang parah banget di Sri Lanka ini. Seperti perdana menterinya, eh, presidennya adalah Gotabaya Raja Paksa, sedangkan perdana menterinya itu adiknya sendiri. Jadi perdana menteri dan presiden itu kakak adik gitu loh. Bahkan menteri keuangannya itu Uh, saudaranya sendiri Dan Menteri olahraganya itu anak dari Menteri keuangan itu sendiri gitu Jadi emang satu istana ini Emang benar-benar keluarga gitu Di sini Oh berarti di Sri Lanka Keadaannya seperti itu ya kak ya iya. Atau di Indonesia iya. uh, Ketika pemerintahan Soeharto Kurang lebih seperti itu juga bukan sih kak Tentunya iya, kan? kak Fajar kan mu, Sudah mulai banyak membaca ya Tentang sejarah-sejarah perkembangan pemerintahan Perkembangan-perkembangan di pemerintah Indonesia ya. Kira-kira yeah. uh, di negara kita itu uh, akan nggak sih terjadi seperti Sri Lanka yang saat ini dialami oleh negara tersebut di Indonesia? Ya yeah. yeah, yang kita inginkan ya pastinya kita nggak mau. Tetapi bagaimana caranya kita harus berusaha. Dulu seperti peristiwa tahun 97, banyak para ekonom uh, Indonesia ini banyak komoditinya. Indonesia ini banyak ininya luas. Nggak mungkin kita... Uh, krisis moneter, tapi buktinya apa? buktinya tahun 98 harga dolar ketika itu naik menjadi 17.000 berarti kita tidak tidak bisa memperkirakan inflasi keuangan, karena inflasi keuangan ini yang mengatur adalah orang-orang atau negara-negara yang berkelas global, seperti Amerika Rusia, gitu, kita negara hanya mengikuti aja inflasi keuangan, gitu, jadi kita tidak bisa, Indonesia selamat, ya mungkin kita bukan selamat, ya belum gitu karena masih banyak negara-negara bahkan main sempat juga IMF mengatakan akan ada 60 negara yang bangkrut. Nah, Di antaranya kita. Tetapi ada juga 30 yang selamat. Nah itu. Karena kita kan habis dari pandemi oh, kan gitu. pandemi juga gitu. Di antara pandemi. Benar, benar Dan keadaan ekonomi kita juga belum stabil ya kayak tentunya ya. Kira-kira ah, e, iya. nih. Uh, mengenai itu kan penjelasannya ada sekitar 60 negara yang bakal menghadapi krisis moneter ya kan salah satunya ada di negara kita uh, kita sebagai pemuda atau anak muda di negeri ini apa sih kira-kira yang bisa kita lakuin untuk memperbaiki ekonomi yang ada di Indonesia gitu tentunya kira-kira apa nih yang bisa, yang pernah kakak pelajar uh, teliti atau kakak pelajar analisis atau pernah kakak pelajar pikirkan sebelumnya untuk memberikan solusi ke negeri kita tercinta di Indonesia ya seharusnya negara kita ini tidak tidak usah memperlukan banyak ekspor harusnya itu sumber daya kita itu hanya untuk negara kita sendiri itu kita membatasi ekspor bukannya kita tidak mengekspor tapi kita membatasi seperti contohnya negara Brunei Darussalam Brunei ini negara yang kecil seperti Sri Lanka, tetapi bagaimana Brunei ini mengatur sistem keuangannya untuk kesejahteraan rakyatnya sendiri gitu, bahkan di Brunei itu harga minyak BBM itu lebih apa namanya, lebih murah daripada harga aqua aqua 3000 BBM cuma 500 rupiah itu di Brunei Darussalam Nah karena benar-benar menggunakan hasil buminya untuk rakyat sendiri gitu, karena ya salah satu dari inflasi keuangan ya kita banyak mengekspor, banyak mengimpor, Masa ya kita Komoditi beras terbesar kita mengimpor dari negara Cina kan. Gak tau kita tuh beras dari apa kan. Beras dari plastik juga bisa seperti itu. Nah, seperti itu Ya betul saja. sekali sih Kak. Uh, berarti solusi-solusi yang dari Kak Fajar mungkin kita mengurangi ekspor kita. Eh ya mengurangi ya. ekspor kita dan lebih memberdayakan SDA yang kita miliki untuk SDM yang ada di negara kita mungkin ya Kak ya. ya. Setahu kita ini. Oh ya baiklah. Banyak apa namanya di Indonesia ini, pemerintahan politik ini sangat bermain-main dengan sistem keuangannya. Contohnya, ketika ada yang mengajukan pengurangan ekspor, ternyata pemerintah memberlakukan pem, apa pembatasan penggunaan barang-barang seperti BBM, bahkan minyak tanah. Dengan cara apa? Adanya aplikasi-aplikasi yang mempersusah rakyat untuk mengaksesnya, gitu kan? Seperti yang kita lihat saat ini, kan? Orang mau beli pertalit atau solar menggunakan aplikasi May Pertamina. Bayangkan orang-orang tidak mempunyai HP, hmm. kan itu namanya mempersusah seperti itu. Hmm. Uh, tapi apakah seperti itu sudah berlaku atau sudah berjalan di Indonesia menggunakan aplikasi Pertamina? Atau ya. kafajar pernah uh, menganalisis atau klarifikasi dan identifikasi secara detail uh, bahwasannya uh, peraturan tersebut sudah berjalan atau berlaku di daerah Indonesia atau di daerah kafajar sekarang tinggal? Oh, ini sebenarnya... Uh, pemberlakuan ini kemarin saya dapat berita dari Kemen uh, Menteri Investasi dan Perekonomian Bapak Luwet Bizar Panjaitan dan juga uh, Menteri apa juru bicara BUMN Arya Sinulingga bahwasanya dari tanggal 1 Juli hingga tanggal 10 Juli itu masa pendaftaran sedangkan setelah 10 Juli itu masa pembelian BBM tetapi yaitu itu menggunakan aplikasi My Pertamina. Kalaupun mendaftar nanti di kalau nggak ada HP kita didaftarkan di SPBU-nya. Tetapi masalah sekarang kita tahu sendiri, bosnya di SPBU itu kan kita nggak boleh bawa HP kan? Tapi kenapa kita beli beli BBM meng menggunakan HP? Malah mem apa? Membahayakan nyawa kita sendiri seperti itu? Kalau bahasa pakai apa? kolomnya kan seperti itu filosofinya? Oh, itu berarti kiat-kiat uh, pemerintah yang memberikan kita peraturan untuk membeli pertalite atau lain sebagainya itu menggunakan handphone itu kurang disetujui oleh teman-teman yang menolaknya ya kayak seperti oh. Kak Fajar seperti ini kan kurang setuju ya untuk yeah. pemberdayaan atau melakukan pembelian BBM menggunakan elektronik karena itu salah satu hal yang dilarang di Pertamina, kok malah Pertamina atau dari pihak Pemerintah mewajibkan kita menggunakan bahan elektronik ketika pengisian bahan bakar hmm. gitu ya, Kak, ya Wah luar biasa banget sih pengetahuan dari Sri Lanka Bisa kita bahas ke Pertamina Kita juga bisa bahas ekonomi Masya Allah Oh iya sebelumnya Kak Fajar kan tadi di awal kita belum perkenalan nih Boleh dong Kak Fajar kenala, memperkenalkan diri Siapa nama Kak Fajar Sekarang kuliah di mana Terus kesibukan sekarang aktif di organisasi Atau aktif ngapain gitu Supaya teman-teman yang nonton atau yang teman-teman menyimak video kita Bisa termotivasi siapa tahu ada kebiasaan-kebiasaan Kak Fajar yang Yang positif bisa kita ikutin bersama gitu kan ya Kak ya oh, iya. Boleh dong Kak perkenalkan dirinya Oke sebelumnya perkenalkan nama saya Fajar Satriawan Mahyudi Saya dari mahasiswa hukum ekonomi syariah Fakultas syariah di Universitas Darussalam Gontor Saya Alhamdulillah berkecimpung di organisasi KCA Atau kelompok studi ekonomi Islam Di kampus saya Dan saya alhamdulillah menjadi kader HMP Yaitu Himpunan Mahasiswa Prodi Bagian Sekretaris Alhamdulillah Untuk kegiatan yang saya ikuti saat ini Alhamdulillah Mungkin seperti seminar Seminar mm -hmm. seperti itu mungkin Ini pertama kalinya saya bisa berbicara dengan Mahasiswa UIN Jakarta ini kan Nah, ini sebuah, sebuah masya banget, Allah. Ya. <laughs> ya, insya Allah, Berkah ya Kak Fajar ya? Nah, <laughs> Kita bisa berbincang sekian lama. Kita udah nggak pernah ngobrol lagi tentang masalah negara, masalah negeri, berdiskusi tentang hal-hal yang bermanfaat ke depannya. Masya Allah, masya. saya juga suatu kehormatan bisa berbicara langsung sama kader HMI, ya, KMP, HMI tadi, Kak. HMI HMP. ya, eh, HMP. HMP, HMP impunan mahasiswa Prodi, <laughs> Masya Allah HMI mah, ya ka eksternal kampus mungkin ya di yeah. luar ya, mungkin ya kan ya, Masya Allah, oke deh Kak Fajar makasih banyak atas okay. ilmunya, atas informasinya tentang Sri Lanka, bahkan kita juga tadi sempat membahas kepemerintahan di negeri ini dan Kak Fajar juga sempat memberikan solusi untuk langkah-langkah uh, kita melindungi negeri ini seperti kita harus Uh, berani ngobrol, ngomong sama pemerintah bahwasannya itu bahaya kita mengisi bensin dengan barang elektronik dan lain sebagainya gitu ya Kak yeah. Oke okay, kita akhiri mungkin uh, waktu sudah 16.22 nih Kak uh, Mungkin ada, ada sesi satu menit, dua menit lagi untuk kita berbincang-bincang Sebelumnya juga saya kan belum memperkenalkan diri nih yeah. <laughs> Boleh dong saya memperkenalkan diri Oh silahkan, silahkan uh, Sebelumnya <laughs> Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim Perkenalkan nama saya Muhammad Amar Zulfadli Saya tinggal di Bandar Lampung, lahir di Bandar Lampung Cuman kebetulan saya sekarang lagi kuliah di Syarif Hidayatullah Jakarta Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten uh, Di jurusan ilmu hukum Atau biasa disebut dengan anak-anak hukum ya di universitas Dan saya juga salah satu anggota di HMI di daerah Ciputat Insya Allah eh uh, selanjutnya ya sekian aja mungkin dari saya perkenalan Masya Allah nanti di lain waktu bisa dong kita sharing-sharing uh, dengan judul yang lebih anak muda atau lebih modernistik kayak misalkan kita bisa pembahasan lima uh, kebiasaan anak muda yang dimilih yang harus dimiliki di umur 20-an misalkan nah, bisa itu seperti itu ya kayak kan Serliana vita itu kan <laughs> Iya mungkin ya kan salah satunya, atau kita juga bisa bahas nih kebiasaan-kebiasaan yang bisa memberikan kita improve self dalam waktu singkat gitu ya kan oh, okay. Atau juga kita bisa menjadi pribadi yang lebih extrovert gitu kan bisa juga oh, okay. Kak gitu siap, siap. <laughs> Lain sebagainya, kayak nanti ditunggu deh infonya dari Kak Fajar ya okay, siap, Sekian siap. dari saya, kita akhiri pertemuan sore ini dengan cover Otel majelis SubhanaAllah ya, ya, ya, ya, ya. ah, Akhir kalam saya ucapkan terima kasih banyak. akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.